Saya sendiri, ada Pak Asep di sini Yang nemen nih berhari-hari Mana care mana kepeduliannya Dimintai doa aja, gak bisa ini dimintai duit Misalnya ini anak ini minta doa Bukan minta yang lain-lain Sebegitunya kalian ya anak sangat kecewa diatmak